Hmm. ini dulu baru ini masukin masukin terus baru ini klakson. mana collectionnya ini ini oh. klakson. terus kalau uh, lagi macet kalau mau pakai lampu tembak ini lampu jauh dia kalau oh. ini lampu biasa lampu dekat iya terus nah, ini kasih seni pilih oh. sama ke kanan nah. terus kalau jalan nggak pakai helm Ya pakai, tapi kalau mau jauh, kalau tebak, nggak apa-apa, usah pakai oh. helm. Nah. Udah. Udah, terus gasnya? Gasnya gini. oh giginya? Mas giginya gini. Iya, ke depan. Oh, ke depan. Kalau motor ini gigi, ke bawah. Oh. Udah? Udah.